kali ini kita makan misok ya guys ini misok ayam guys orang oh. ada ini ayam ya guys. Nih. Eh. Eh, sebelum makan kita berdoa dulu ya guys masing-masing sama apa namanya guys sekarang baru tu Kopi ya guys, kopi dengan pedas-pedas guys. Ini apa ya guys? Nah ini ada sambal. Kita katsu dulu ya guys, miso nya ya guys. Ini namanya miso kampung guys. rasanya enak ya kita rasain aja ya Oke, sediakan makanan kren juga di rumah ya guys biar kita sama-sama makan yuk mari makan semuanya Tahu sini, Tidak lonceng merahnya, guys.